Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Di kabar pertama langsung di disuguhkan Tentunya kabar baik dari Bunda Lesti yang baru saja mengunggah foto cantik di laman akun Instagram pribadi miliknya Walaupun letos ya kata Bunda Lesti tetap bahagia sekali Melihat idola kesenian kita kembali aktif di sosial media Alhamdulillah bersahabat ya Masya Allah Penampilannya keren, kece, apalagi sambil menenteng tas mahal sekali, Masya Allah. Terlihat ya, idola kesayangan kita, emang keren, luar biasa. Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Dan semoga selalu sehat untuk idola kesayangan kita. Begitu banyak persahabat, tanggapan komentar yang diberikan, diantaranya dari Siti Liza. Kak Siti Liza disitu mengatakan, Masya Allah, cantik. Wow, Masya Allah banget ya, memang terdapat sangat cantik banget Bunda Lesti. Ada juga tanggapan dari Bunda Ivas Masya Allah, terbarakallah, apa-apa gulis. Let juga syukur, Alhamdulillah, udah sehat kembali. Tuh, bersahabat ya, gak apa-apa, let Tetap kita selalu bersyukur, Alhamdulillah, melihat Bunda Lesti kembali sehat. Mudah-mudahan cepat beraktivitas seperti sediakala. Amin. Kemudian juga persahabat berikutnya di postingannya Tuntia Ustadz Syahid Kutub official mengunggah kebersamaan dengan Rizky Bilar saat main bola bareng Marwah FC. Melihat potret kebersamaan ini kita merasa bahagia dan bangga ya. Alhamdulillah Papa Bilar dikelilingi oleh orang baik, mudah-mudahan tetap konsisten, tetap terus belajar tentang kebaikan. Kita selalu bersyukur ketika melihat idola kesayangan kita bergabung dengan orang baik, orang-orang soleh. Luar biasa. Kemudian juga selanjutnya, persahabat ada informasi dari Kak Rosa, persahabat dia yang mau ikutan. Tentunya untuk persahabatnya Santunan beserta... Acara buka puasa bersama anak panti sosial Asuhan yatim piatu ya, sandaru salam Persahabat ini bersama resans kelas 24 belar Dan the cute moms lesa Lovers. Akan diadakan hari minggu, persahabat tanggal 9 April 2023 di Jalan Raya Brojong Nomor 45 Buk Bakti Jaya Sukmajaya Kota Depok. Tersahabat ya ini acara santunan dan buka puasa bersama anak panti sosial Asalhan Yatim Piatu Yayasan Darussalam. Yang mau ikutan, yang mau bergabung dan yang mau berdonasi juga silahkan tersahabat ya langsung aja kalian DM ke Rosa Mudah-mudahan persahabat acaranya berjalan lancar acaranya sukses, kita selalu mensupport, selalu mendoakan yang terbaik buat para fanbase yang tentunya selalu menebar kebaikan. Disimak juga kalimat caption info yang ditulis langsung oleh Karosa. Bismillah, mohon doanya ya teman-teman Lesa lovers semoga dilancarkan. Agenda santunan dan buka puasa bersama dengan 50 anak yatim piatu Yayasan Darussalam Semoga di bulan suci Ramadan ini Membawa keberkahan untuk kita semua Amin Bismillah Mudah-mudahan agenda dari Kak Rosa bersama teman-teman lainnya Diberikan kelancaran dan sukses acaranya Amin Berikutnya persahabat disimpan juga nih Outfitnya Papa Bilar Outfit Papa B tentunya saat Meeting bareng dengan Rudi Salim Ini merk bajunya Valentino Harganya juga fantastis Mencapai 3.418.429 rupiah Wow Harganya bukan kaleng-kaleng persahabat ya Berkah barokah untuk Papa B dan Bunda Lesti Serta BBL Semoga rezeki idola kita bisa nular ke kita semuanya Amin Kemudian juga selanjutnya persahabat kita simak ya di sini ada tentunya kabar nih dari Cianjur Anjur bahwa rumah Bunda Lesti tentunya sedang dicat ulang. Masya Allah kalau melihat rumah Bunda Lesti terlihat adem dan nyaman sekali persahabat ya. Di sini pengecatan ulang rumah Lesti biar cantik lagi katanya tuh. Masya Allah Lebaran kira-kira Bunda Lesti pulang nggak ya dengan Baby Elsa beserta tentunya Papa B. Doakan saja, mudah-mudahan ada kabar baik. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjamin dengan baik antara keluarga besar. Ya, kita selalu mendoakan yang terbaik buat idola kesehatan kita. Kemudian juga, selanjutnya persahabatan di Zimagni ini, kabar yang tentunya persahabat ya, membuat warga Hapu ini geram banget nih dengan orang-orang di luar sana yang memberitakan Leslar. Tentunya tidak baik. Ini nauzubillah, sahabat ya. Ada kabar di sini budalensi kejora dikabarkan meninggal dunia. Ini ada dan aneh-aneh aja nih berita, persahabat ya. Berita hoax, berita tidak benar. Apalagi persahabat ya sampai berita yang seperti ini nauzubillah banget, persahabat ya. Ini sih memang keterlaluan sekali. Ada aja nih orang merasa yang membuat berita tidak benar. Info ini kita dapatkan langsung dari Lesnar Bangke Singapura. Ya, kita simak kalimat captionnya: "Video 9 hari yang lalu, Indonesia tak ada undang-undang, kek penyebar berita hoax seperti ini dibiarkan sampai anak kecil pun difitnah seperti ini. Ada apa sih orang-orang puasa-puasa bikin cerita tidak jelas?" Tolong dong KPI Pusat, apa berita di Youtube seperti ini dibiarkan, gak jelas banget. Semoga Bang Fatih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT. Amin. Persahabat ya, memang selalu membuat warga kuno pun geram ketika melihat berita seperti ini. Ini demicuan persahabat ya, mereka bikin berita ngada-ngada. Ini bener real hoax. Berita yang tidak benar. Nauzubillah, ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya juga kita lihat persahabat di Fungsingan Kanova ini baru saja mengunggah tentunya video persahabat ya video Ustad dengan tentunya kata-kata bijaknya. Perhatikan persahabat, manusia itu iri cuman boleh pada dua hal. Ini kata Ustadz persahabat. Yang pertama, ketika ngelihat ada orang yang punya ilmu dan mengamalkannya, ini dari kata-kata Ustaz. Dih harus dipahami itu baru pertama. Ya. Yang kedua, ketika orang yang diberikan dunia, ketika ada orang yang diberikan dunia, lalu digunakan dunia itu untuk kebaikan, Untuk pernah sahabat. Untuk zakat, sedekah, dan lain-lain. betul sekali persahabat dia. Ya. Mudah-mudahan kita juga semuanya selalu dijauhkan dari orang yang iri, orang yang dengki. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Kita diingatkan dengan tentunya kata Papa Bilar ketika tentunya membahas soal berita viral kemarin persenabatnya pencucian uang, kata Papa Bilar, Biarin aja yang penting mereka senang. Sebaik ini, bersahabat idola kesayangan kita, Masya Allah. Mudah-mudahan persahabatan, kesabaran, kebaikannya, Leslar selalu tentunya membuat semua orang dulu Persahabat ya, membuat semua orang tentunya yakin dan percaya kepada Leslar bahwa Leslie Rizky Bilar adalah orang baik dan tidak ada lagi orang yang memfitnah, orang yang selalu menghujat. Kita sedih ketika banyak orang yang Memfitnah Lestri Rizky Bilar Apalagi BBL yang Tidak tahu apa-apa sampai difitnah Segala macam persahabat Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu Kita yakin Kita optimis sebagai fans Kita mendoakan mensupport yang terbaik Buat Leslar Mudah-mudahan selalu sehat bahagia Dan semoga selalu menyuguhkan kebahagiaan Untuk kita semuanya Amin Masih menunggu kabar terbaru lainnya persahabat Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik dan kabar bahagia dari Lesti rizki Villa tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.